Jangan lupa tuan-tuan apa-apa, subscribe dulu nak no, ya, apa Kalau nak gelap, animasi kita hasilnya. Abis mengajar seramu abis Sabah lah juga kata ke jatah nengah Dokwano masih nak murid Murid baik cermin lawa Amor lah juga isteri bini abis Abis lah juga suami untuk laki adik bapo. Abis buat perang gitu Abis mengajar seramu abis Tidak Tuan Menteri maya mora Inilah juga bagi aku tahu P.I. pengahwana bersungguh para kedi kamu Malunya aku Maka sekarang mau menikah dengan kamu Menjadikan istri aku Siapa kena aku berjaga ruka dengan Tuan Menteri Dewi? Siapa Tuan Menteri Dewi Mata tak napo nyucolek para kedi kamu Tak sudah bilang lah Hampir benuh Masa dulu tak kalah mulo. Masa diodo Hampir ketok kira Masa jadi ribu mulo. Awek iko jari buluh nih Adik saya sungguh lapar di ABT kamu Tidak, tuan terima yang ora. Puja panghe lagi abang para kedi aku. Sekarang ini aku sudah tahu doh baik antau mang. Aku tahu kamu ni sapo dio tu am terima abis kamu. yang ora. Abe saya ammu. Janganlah juga abe bakik usaha tak kalau mulu adik, asal kecil hati, abek, jangan, abek, jangan, abek, sihamu tidak, tuan peterima nyumbora muncul saya pergi tubuh para kadi aku laku nepot kalimu becik para kadi aku aku becik berdari kamu, tuan peterima nyumbora jangan, abek, sihamu juga abek, loni lah juga adik saya sungguh pada dia abek, sihamu kita tersedut sini, abek, keli kabut sangat kita lagi tepatlah juga istana negeri adik tidak sini ya tempat kayo go keluarga adik buka abe ergo juga go kita pergi tidak tuan petri maimora aku menyusahkan Isah doh aku buat doli kepada adina aku tuan petri Sri Dewi aku tahu kamu itu tuan petri maimora kamu asal ruto kalau mulu kamu bukila juga atau mana Sio Abis yang mengajak dengan kamu, Abis Yang yang bersebut, Abis Betul lah juga adik saya ke Abis Betul lah juga adik cinta kepada dia, Abis Tidak Tuan Menteri, saya Kamu baliklah juga tepat dulu, asal dulu tak kalah mula Kamu Tuan Menteri, saya menghormati Asal dulu, asal saya di kamu ni Bukailah kata mana sebuah biasa Kamu hantu, jumaat-juma, kamu balik tepat asal dulu, tak kalah mula Bukil Tuan Menteri, saya Jangan sampai.. Jangan sampai sekamu Lagi ni itu orang terima yung hara Mutunjuk rupa kamu yang sebenar Aku nak tengok klik, rupa kamu yang sebenar tunjuk. aku tahu doh kamu ni bukan rupa ni Kamu ada rupa lah juga, asal luta kalau belum mutunjuk Baiklah juga habis mengajak sekamu Berapa kali adik rayu, pulang dia babe tak dengar Abis nak tengok kau rupa adik punah Aku nak klih! Aku nak klih! Kau terima yung orang! Aku nak klih! Inilah juga abu rupa adik punah <tos> Abis kamu selamat tinggal Dan juga abis Misalnya aku buat istri Jemalai boto mah wajar wano Ini juga juga baga aku tahu Aku nikah kawai dengan sahabatlah sahabat aku apa aku bercigaruka dengan adik aku tuam Menteri Dewi. Aku lupa pada kerumur aku hidup Sanak Isa hari ini aku balik tau di dalam lagi Kuala Dua Manalah cukup adik aku tuam Menteri Dewi. Maklumlah saja aku dengan dia ni Dapat anak-anak, dapat cucu, dapat keluarga yang sama juga itu Cukup dekat senil ini, maka kenyata diri si Romani Adik Tuan Menteri Siti Dewi Adik Abik sudah menyesal dari adik Maka maka jauh selama sore Aaaaah baliklah juga Di tempat asal dulu tak kalau mula Maka kini tidur juga Manipasuh Selimut Indah Berkasih sayalah juga dengan keluarga Berkasih saya juga dengan anak baru Anak lama anak kasih saya cinta menyertai Di dalam kapur benar negeri dalam seluruh tanah jauh Amor juga raja muda laksana Si habuknya buruk di Amor sore Sebab abang Amor meraja seramu duduk di dalam istana Maka kini tidur juga tapi mau gusi bunyi kata juga kau bangga habis kayak jelato tak tahu kau hulu, tak tahu kau hilang seikap bapak jenis paling gana dia mengucap dari kapal benar-benar negeri kata-kata juga istana hari ini aku mau ditengok no kelihatan dengan perempuan yang menjaga ulama aku hari ini saya berpikir dulu kalau aku mau ditemukan itu aku nak tanya apa aku boleh kalau tidak aku mau pergi belakang natore tua pok dogo pengasuh patis semua tuai cura jamuda lat semano kuano tueku nampak gaduh ...selama kini tueku tak gaduh gini dengan pucak wajah muruk arno mase bapo tueku aja muda semano pengasuh itu pok dogo pengasuh kalau setahun ini gak sina napo kami kena gila juga ke jaw sendiri kami kena pergi juga bunuh sendiri, Pengasuh itu wapak doko. Sapo dia, tuwekku nak bunuh. Tuhiko yak lah juga pada dipati patik oleh itu wapak Buruk baik jemela wa patik nasengotuk dalai berkata dewa saat letongas pengasotuk dalai kata-kata patik dewa saintingnya intinya. Tuwekku nak bunuh Sapo, tujuh raja muda. Begini pengasuh itu wapak doko. Kami nak no bunuh lah juga saikobina paling paligana. Jangan lupa untuk mencari kawasan di negara kuala-kuala dua. Tuan-tuan, Raja Modo. Tuan-tuan bunuhlah Tuan-tuan. Soalnya anak jenis peribadu ini. Biar Patik bunuh sendiri. Tuan-tuan pun nak bunuh. pati bunuhku. Patik rasa kalau orang bunuh tak habis makrik, tak habis makasuk. Tuan-tuan, Tuan-tuan baliklah bersama. Hidup sendiri bersamalah juga. Abis Tuan-tuan, Raja Modo. Mungkin dia baru balik, Tuan-tuan. Soalan Jin Soalan Jin semua ke patik Baiklah juga Aku orang tua pak doggong Jin ni bukanlah kata Jin jauh-jauh Bukanlah kata Jin tubik di dalam gua Tidak ada bukit, tidak Jin ni cuma Jin kau si Ibarat kata di dalam rumah tu lah Jin ni aku nak panggil sahih dengan woyoh lah Orang okay, lain tak boleh bunuh Jin oh yang ngasai bakal libu-libu no.